Ada lebih dari 34 juta orang yang hidup di Afghanistan. Namun konflik berkepanjangan telah mendesak 6 juta lebih warga Afghanistan untuk mengungsi ke negara lain, utamanya Pakistan dan Iran. Pemerintah Afghanistan hanya benar-benar menguasai 60% wilayah negaranya. Sisanya masih berkonflik antara Taliban dan penguasa wilayah setempat. Bahkan ibu kota Kabul tidak pernah luput dari ancaman instabilitas dan serangan Meski demikian, bagi warga di sini, hidup terus berjalan hari lepas hari. Jadi kehidupan di Afghanistan, kesehariannya seperti biasa. Orang berangkat ke kantor, orang berangkat ke apapun aktivitas mereka, sekolah, dan lain-lain. Tetap berjalan seperti biasa. Tapi lebih banyak kepada ancamannya yang nggak bisa ketebak akan ada di mana serangan berikutnya. Ataupun ledakan berikutnya. berjalan di tengah area pasar di kota Kabul sebenarnya tidak akan terasa mencekam. Kehidupan masyarakat terasa berjalan dengan normal transaksi jual beli selayaknya pasar biasa. Tapi bahaya selalu mengancam tempat-tempat yang ramai. Tapi memang yang tidak disarankan adalah bagi warga negara asing untuk berjalan-jalan sejadian kemanapun, terutama ke pusat-pusat keramaian karena biasanya yang menjadi nyakaran dari teroris itu adalah pusat keramaian Indonesia dan warga-warga asli di sendiri. Jangan heran kalau pengawasan ada di mana-mana, penjagaan ada di mana-mana. Masukan dengan senjata-senjata laras panjang, berjaga-jaga terutama di setiap checkpoint. karena semua kendaraan akan diperiksa, bahkan semua orang akan dituju biasanya memasuki area-area di mana ada kedutaan ataupun kantor-kantor pemerintahan Bahkan kantor-kantor usaha biasa pun kita akan bisa melihat tembok tinggi besar untuk menjamin, menjamin keamanan di sana. Saya sempat berbicara dengan salah satu warga negara Indonesia yang tahu betul bagaimana rawannya kota Kabul. Bagaimana tidak, Kabul telah menjadi rumahnya selama 25 tahun terakhir. Ya saya sama Pak Kasim ya, ternyata sudah 25 tahun di Kabul Pak ya, atau Kabul. di keliling juga? Enggak di Kabul sih karena, karena kerja di Afghanistan, jadi di kedutaan lah. Kok bisa pertama kali ke Kabul tuh kenapa? Jadi ada paman yang kerja di sini, jadi saya diajal lah sebagai sekpri gitu. Hmm. Jadi setelah beliau selesai, setelah tugas, ya seharusnya balik kan, tapi hmm. saya nggak balik lah. Kita coba belajar sini sini, ya, cari-cari ya, belajar sekarang kerjalah dua puluh tahun lalu masih aman dong? sama dari pertama cenderung, kami datang cenderung. sampai sekarang masih perang terus masih perang terus tapi sementara. lebih parah yang dulu lebih dulu, parah dulu sebenarnya ya dulu karena uh, istilahnya nggak ada pemerintahan yang kuat jadi ada empat fraksi jadi masing-masing ngerebut kursi gitu hmm. jadi istilahnya sampai yang kuat dia yang duduk dia menang pernah mengalami sampai kena serangan atau berada di sisi serangan nggak ya? kalau diserang ya cuma istilahnya apa istilahnya, uh, imbasnya aja, hmm. seperti kejadian dulu tahun sekitar 2000 sekian lah. Karena sebelah kita itu adalah Kewatan India, target. Jadi ada serangan bom bunuh diri pakai mobil. Hmm. Dalam mobil itu sekitar 300 kilo bom. Beratnya? Dalam mobil. Beratnya isinya di dalam. Jadi dahannya besar sekali? Habis besar, jadi dan banyak juga yang minta, minta visa India. Ya, habis semua mati semua mati. pak kasim lagi di kedutaan waktu itu kami waktu itu saya alhamdulillah waktu itu belum datang ya saya bisa datang jam 7, tapi waktu itu datang jam 8 oke okay. Ya memang nasib ya tapi datang uh, sudah ledakan tuh justru itu pas saya datang kok, kok ribut ada ambulan atau ambulans ya, uh, ambulan itu bawa kaki tangan kepala sudah istilahnya sudah ini semua sudah hancur pak kasim lihat sendiri iyalah ya, saya masuk kamar saya ya biasa saya dudukin situ habis semua dan pecahan roket pun di perse duduk jatuhnya Wow. Kalau saya yang ya sudah habis Enggak ya. Gak ngeri pak setelah mengalami seperti itu juga Ya pasti kan mendengar serangan Di tempat-tempat ramai Jadi ya udah karena biasa ya Pertama saya ya istilahnya Pertama gak memang besar Kalau roket dah tahu ya hmm. Ya dulunya itu sehari itu 500 roket mah. Roket laras panjang yang panjangnya 2 meter Itu tidak masuk hmm. setiap hari ini, Setiap kapal. hari ada 200 serangan 500 lebih, 500 lebih Yang targetnya gak jelas Jadi saya masih kerja sini Masih sih WNI Alhamdulillah si WNI Oh, masih warga masih negara, negara Indonesia, iya, ya, masih. Setiap 3-4 bulan pulang kampung. 3-4 bulan ah, pulang selalu? Ya, ke mana? Ya, Karena ke Lombok, karena orang tua saya di Lombok. Hmm. Masih saya bimbing ya orang tua tiga di Lombok di Mataram, ya jadi orang tua lah. Dan kadang-kadang ah, keluarga saya di, di luar juga, di Perancis. Ada juga? Ada juga, ada juga. Oke. Ya, untuk inilah, eh, presi lah. Gak pernah, keluarga nggak pernah suruh pulang aja kerja di Indonesia? Ya, kenapa ya? Soalnya sama aja sih, ya, tapi namanya hmm. juga nasib ya di sini juga kerjaan juga kerja kan hmm. sama yang penting ya gimana terpenghasilan aja yang penting hidup lah hmm. alhamdulillah tapi gak pernah diintimidasi waktu jalan di kota segala macam ya alhamdulillah, karena kita alhamdulillah masih muslim juga setiap jalan ketemu assalamualaikum aja hmm. jadi mereka sudah aman ya tenang aja deh dan, okay. dan waktu itu karena ciri khas kita kayak kopiah hitam ya jadi hmm. mereka, tahu. mereka tahu walaupun kita orang asing tapi karena kita ucapkan salam lumayan lah dan mereka ramah terhadap orang Indonesia ramah sekali ramah sekali alhamdulillah kita tahu kalau apa apa maksudnya 10 musliman Indonesia